Menahan rindu, Tidak tiada yang menemani Kadang ku sebut-sebut namanya Kalau Dia yang bisa menanti diri Ayah di angin dan ombak terus selalu bertanya Setiakah dia yang sana menanti diri 下安